Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Untuk mau kembali dengan Ustadz Ridho Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang merawat anak ayam Dan membuat cerita berdasarkan gambar <tuh> Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka ya Pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak Sebelum kita melanjutkan Tentu anak-anak uh, Menyiapkan dulu ya Buku catatan Agar nanti ketika ada informasi penting Bisa dicatat Dan jika ada pertanyaan nanti Bisa ditanyakan ke Ustadz dan ustazah pengajarnya Baik kita lanjutkan Merawat anak ayam Udin senang memelihara ayam Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum Udin juga rajin membersihkan kandang ayam Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat Rawatlah hewan peliharaan dengan baik Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan Nah ya, ini petunjuk merawat anak ayam Jadi anak-anak diperhatikan Untuk merawat anak ayam, pilihlah anak ayam yang sehat ya. Pilihlah anak ayam yang sehat Berapa banyak ayam? Ayam cukup Dua ekor sampai lima ekor anak ayam, kemudian bisa disiapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Kemudian, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu ya, untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Jika tidak bisa membuat lampu atau memasang lampu, mintalah. Tolong kepada orang tuamu Kemudian Nyalakan terus lampu Selama 3 minggu Agar anak ayam Merasa hangat Lengkapi kandang Dengan tempat makan dan minum Yang mudah dijangkau oleh anak ayam Kemudian Gantilah air minum ayam Setiap hari Beri makan ayam setiap hari dengan makanan yang Dia suka yaitu dari biji-bijian Seperti beras Kemudian Simpan kandang ayam buatanmu Di tempat yang nyaman Dan aman agar tidak terancam Oleh binatang lainnya Setelah 3 minggu Anak ayam akan tumbuh menjadi besar Nah Anak-anak Kita telah menyimak uh, Petunjuk merawat anak ayam tadi ya jadi sekarang kita coba untuk e, membuat pertanyaan berdasarkan gambar Dan, gambar ini merupakan gambar biji-bijian tadi maka pertanyaan yang bisa kita buat adalah makanan apa yang diberikan untuk pakan ayam setiap hari maka jawabannya adalah benar sekali Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian Seperti beras Nah, coba yang ini anak-anak buat pertanyaan Sekaligus jawabannya Pertanyaannya adalah Nah, menurut gambar itu ada ayam dalam kandang yang diberi lampu Maka pertanyaannya adalah Mengapa kandang ayam diberi lampu? Dan jawabannya adalah karena lampu akan menghangatkan ayam dalam kandang nah, selanjutnya adalah gambar ini Bagaimana pertanyaannya pertanyaannya adalah berapa lampu dalam kandang ayam dinyalakan? jawabannya adalah Nyalakan lampu terus-menerus selama tiga minggu agar anak ayam merasa hangat Nah, anak-anak sudah menjawab pertanyaan ya tadi berdasarkan gambar dibuat pertanyaan, kemudian diberi jawabannya sendiri Nah, kita sekarang bermain untuk menemukan delapan nama ikan dalam tabel berikut ini Coba anak-anak saat beri waktu untuk mencari nama ikan dalam tabel baik kita kerjakan bersama-sama nah, nama ikan yang pertama adalah lumba-lumba Ya ini adalah hewan lumba-lumba uh, selanjutnya adalah mujair Nah seperti ini adalah bentuk ikan mujair selanjutnya adalah ikan mas ikan mas ya kemudian adalah ayo siapa yang sudah dapat ya ikan koki nah seperti ini ikan koki selanjutnya adalah ikan cupang nah, ikan ini ikan yang uh, sedang terkenal ya sekarang ikan cupang nah, indah sekali warnanya selanjutnya adalah ikan Hiu. Nah, ikan hiu ini termasuk ikan karnivora ya, karena memakan daging. Ya, selanjutnya adalah ikan koi nah, seperti ini. Ikan koi, ayo selanjutnya ikan apa? Selanjutnya adalah ikan lele. Nah, ini adalah ikan lele. Ayo sudah ketemu. Nah senjata adalah paus, nah paus ini adalah uh, ikan yang melahirkan ya paus termasuk mamalia karena dia melahirkan selanjutnya adalah ikan sapu-sapu Nah, ini sering kita temukan ya di pedagang ikan hias karena ikan sapu-sapu ini membersihkan uh, kotoran yang berada di akuarium seperti itu anak -anak. Ini adalah 8 nama ikan dalam tabel yang berhasil kita temukan. Nah, anak-anak, beberapa. Nah, anak-anak, berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan nah seperti ini adalah uh, profesi nelayan ya jadi pekerjaannya adalah mencari ikan setiap hari untuk dijual kepada pedagang ikan nah selanjutnya adalah profesi penjual ikan atau pedagang ikan ya pekerjaannya adalah menjual dagangannya ikan untuk dikonsumsi manusia ini sangat banyak proteinnya anak-anak jadi anak-anak e, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan seperti itu ya nah tugas anak-anak hari ini adalah membuat cerita sesuai gambar ini nah ini ada cerita e, tentang gambar toko ikan kemudian e, Ikannya dipindahkan ke akuarium, dirawat, ya, dan dibersihkan akuariumnya. Nah ini anak-anak nanti membuat cerita sesuai gambar, ya, gunakan kalimat yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan baik kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh